Tapi menurut gua memang ke kemampuan seorang CTO untuk berkomunikasi, kemampuan orang CTO untuk uh, apa? mengerti bisnis perusahaannya dan kemampuan CTO untuk mendalami beberapa aspek yang di luar bidangnya agar dia bisa uh, apa? merangkai semuanya itu untuk memastikan departemen teknologinya bisa supporting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 Kemudian sempat jadi CTO juga, terus ak lumayan aktif di komunitas, terus uh, juga advice juga di beberapa startup gitu ya sekarang-sekarang ini. Langsung aja kita sapa. Bapak Rendra Toro, halo, gimana kabarnya Pak? Halo, kabar baik, yang tiga. Gimana sekarang, kesibukannya apa nih? Kesibukannya ya masih... Jadi, kulit keyboard di rintis teknologi Nusantara. Rintis teknologi Nusantara itu, itu uh, ini ya, apa kantor terbaru ya? Iya, kantor terbaru tiga tahun inilah. Oke, mantap. Nanti kita akan cerita-cerita ke sana, tapi sebelum itu, seperti biasa, biar teman-teman lebih kenal juga, mungkin bisa diceritakan awal mula tertarik ke programming itu gimana sih? Awal mula tertarik ke programming, kayaknya itu masih kecil banget. Tahun 88 kali ya, 1988 ya, Itu gue dikasih PC jadul sama bokap Tapi gak jadul jadul amat ya, mungkin bokap belinya baru gue gak tau juga Itu masih kayak PC 80286 ya Masih pakai MS-DOS gue Nah itu gue dikenalin sama sepupu Sepupu gue, gue panggilnya Mas Edo Dia sekarang jadi dosen di presiden universiti kalau nggak salah sama jadi Uh, staff di kominfo nah itu dia ngajarin gua pertama uh, pakai key basic atau GW basic atau basic gue lupa lah, antara tiga itu salah satu tapi tiga-tiganya dia ngajarin Eh uh, ketiga programming gitu. itu gua masih SD kelas Heeh, <laughs> ya. <laughs> uh, uh, itu kelas 24 gue pertama kali kena dan disitu gua seneng karena kayaknya kok something yang menarik gitu ya Selain gua juga karena di sekolah juga senang pelajaran matematika Dan pas gue melihat programming eh, itu kayak langsung jatuh hati aja sih Kayak oh mungkin ini sesuatu yang bakalan jadi jalan hidup gua sih Untuk kita aku tahu begini yang gitu sih kayaknya. Oke berarti dari dari awal ya udah merasa kalau ini ya. adalah jalan hidup gitu ya <laughs> Walaupun sering banget itu bingung ini gimana cari jalan keluar ya dan gue punya temen satu komplek namanya Lukman, dia sekarang ada di Makassar di Unhas. Gue kurang tahu dia juga ngajar juga apa di sana, tapi dia pegang uh, sistem dan jaringan uh, Unhas sekarang universitas mungkin Itu teman gue SD yang sama-sama ngoprek komputer bareng. Hanya kalau dia memang dari dulu senangnya kayak dari sisi operating system, networking gitu, makanya dia sekarang juga di sisi yang itu juga, walaupun Lately gue denger dia suka ini nih buka kelas-kelasnya Bung Riza nih tentang JS katanya. Jadi dia sekarang kayaknya lagi explore next JS kalau nggak salah. Dari kadang-kadang kita masih sering ngobrol. Yeah. Oh, ya. Wow. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya bisa dibilang mungkin kita all old generation dan sekarang umurnya udah empat puluh dua tapi masih suka utak-atik kali ya. <laughs> dan kita seneng sih ngobrol di gitu. okay. nah, itu. Oke. Itu teman dari kecil dari dari TK tuh dan. Nah, jadi ya, juga suka sama, sama, sama hmm. juga. Kalau boleh tahu dulu kecil di mana Besarnya. Di Saya eh, di Maros, tepatnya kota Maros, Sulawesi Selatan. Aku sama teman-teman ya, kita berdua satu kompleks. Ya. Kebetulan bapak kami berdua kerja di dekat dengan pertanian, ya, jadi ya kita rumah dekatan, sering main bareng. Ya, termasuk komplek komputer bareng. Ya. Nah, tadi sempat bahas tentang uh, kalau mentok, kalau bingung mau uh, apa, gimana cara kerjanya gitu-gitu. Itu pasti sering lah ya kalau developer kan, ya. nah itu gimana biasanya apa yang dilakukan ketika mentok kayak gitu? ketika mentok ya pertama sih paling sering sih lama dulu nguprek. gitu itu nggak ketemu-ketemu gitu, ya, terus kalau udah lelah banget ngumpet berdua tuh gitu, apa ya. dia, nih kita main dulu aja lah naik sepeda kemana gitu, nah itu pergi naik sepeda main ke kali karena rumah kita deket ada, ada, ada sungai gitu, ada banyak yang bisa main di situ. Atau kita nyeburuk di kolam di belakang kantor orang tua kita baru eh kayaknya ketemu nih tadi Pasal aja mana buru-buru pulang gitu naik sepeda Pernah buru-buru pulang naik sepeda karena mencoba nulis kodenya Gue lupa pakai celana dalam selama-selama buat ketinggalan untuk kolam jadi gue pakai celana bawah Oke <laughs> oke karena kan jebulung malamnya gak pakai apa-apa kan, begitu pulang lupa. Iya iya iya. Oke, ya intinya sebenarnya kita apa ya tidak selalu berada di depan komputer. Kalau masalahnya di depan komputer berarti kita harus minggir dulu ya, keluar dulu, refreshing dulu gitu ya. Iya, karena kalau makin di depan komputer kan makin stuck, makin stress sendiri, makin kesel ya, kayak kesel sendiri juga. Tahu sih gak bisa. Padahal mungkin butuh refresh dulu sebagian otaknya dia eh uh, apa nya uh, ya. solusinya Iya kadang-kadang kita di depan di depan monitor gitu mungkin mata juga capek, sering jadi akhirnya sering banyak salah gitu ya kadang-kadang butuh juga ya untuk refresh gitu ya Iya salah. Uh -uh. terus entah kenapa jari kita jadi kayak asal salah-salah ketik variabel pun jadinya kan jadi kesel banget sendiri <laughs> <laughs> padahal itu sebenarnya jatuhnya ya, udah patik, udah lelah kan semuanya butuh hmm. istirahat dulu okay. mungkin fokus ke hal lain yang disuka hmm. juga dan itu bisa ternyata setelah itu kalau kita pikirin balik lagi ke sana oh, bisa ketemu sih hmm. ya, ya dulu mungkin susah kayak sekarang dulu kan belum ada internet dan ya, jaman gitu dan paling gampang nanya ke orang yang kita kenal namun nanya sepupu gue itu waktu itu kan jauh jadi harus pakai surat gitu kalau mau nanya <laughs> dan dia juga jawabnya lama juga kadang malas juga nanya ya udah mending cari sendiri dulu jadi nanya uh, hari ini uh, jawabannya baru sampai minggu depan gitu iya, ya? Iya, karena aku kan tinggal di Maros Sepupu yang uh, ng ngajarin itu dia tinggal di Bandung Karena orang tuanya jadi dosen kalau di IPB Jadi kita jauh banget, jadi kalau mau nanya-nanya pesan juga Ada yang aku anggap senior di ya, komplek juga Yang aku pikir ngerti, tapi kadang dia juga bingung Jadi ya udah. Oke, okay, oke okay. Nah, um, mungkin bisa apa? Uh, bisa menceritakan secara singkat perjalanan karir sampai saat ini, singkat-singkat aja. Jadi mungkin enaknya cocok cerita dari kuliah ini karirnya gimana ya lulus kuliah gimana gitu. Ya? Boleh boleh. Ya. ya kuliah sebetulnya gue tadinya mau masuk teknik ke informatika tapi karena ibu-ibu itu kerja di depan dan selalu melihat orang berurusan dengan informatika itu cuma benerin komputer, kabel jaringan sama printer, jadi dia bilang ngapain terjadi, eh, ambil teknik informatika atau apa gitu. Karena kamu nanti jatuhnya jadi support luar tentu gitu, gitu benerin printer, kamu ringan sama PC kan, sama komputer. Anak IT ya? Iya gitu. <laughs> anak IT. <laughs> <laughs> <laughs> jadi, bokap pengennya gue masuk kalau nggak mesin, elektro. Cuma dikasih dua choosing. Dan akhirnya saat itu, ya walaupun padahal waktu itu gue inget banget tahun 97 gue lulus SMA, gue tentu ditawarin beasiswa di BINUS fully sampai lulus untuk ambil teknik informatika. Tapi karena nyetap setuju, jadi ya gue akhirnya masuk ke UI, ke ambil teknik mesin. Nah, itu juga D3 di, di doang di bawah kualiteknik UI. Lulus gue coba ambil nekatronik karena gue pengen yang ada berhubungan sama Kobi dan cuma di mekatronik kita dapat uh, programming lebih banyak uh, compared to uh, konsentrasi yang lain kayak mesin produksi dan yang lain tenang gitu kalau kita ngambil tugas akhir mekatronik berarti kita dapat banyak tentang pemrograman nah lulus dua kerjanya awalnya nggak berhubungan sama IT directly, tapi dulu ngurusin kayak produk industri gitu dulu terus lama itu cuma banyak bergelut di bidang robotik, pernah sih berhubungan di bidang IT itu di online training di Kobayashiopo Singapura, tapi itu juga gak lama karena habis itu banyak lagi fokusnya di robotik sampai akhirnya tahun 2009, kalau nggak salah, gue dapat Project Blackberry nah Project itu awalnya cuma iseng-iseng gue aja sih di luar jam kantor gitu, karena karena gua lebih fokus ke robotik, walaupun ada ngoding juga, tapi waktu itu gua Interessi dengan BlackBerry karena kayak small device can do a lot of thing gitu. Uh, tapi waktu itu gua ditawarin kerja di BlackBerry, gua belum berminat. Jadi eh, apa di salah satu pesan yang bikin aplikasi BlackBerry, gua belum berminat karena gue pikir sama aja kayaknya kerja di robotik jadinya gitu kan. Karena yang nawarin juga temen yang ngasih pejakan itu, hanya lama-lama, gue tanya -lama. deh, uh, gue tanya deh, emang dapetnya berapa, oh ternyata dia berani, Kasih lebih, bahkan dua kali dari, gue jadi robotik engineer, gitu. akhirnya gue nge-sehat, jadi, jadi, jadi developer, terus dari backbed -back developer, gue mulai naik ke arah manager things jadi application development manager, terus dari situ, perusahaan gue gak bisa gaji, akhirnya gue keluar dari situ, dan gua mulai ngerjain proyek-proyek dari uh, dari temen terus dari situ, gua ditawarin jadi agender, negeri developer gitu itu ya salah-salah, di toko bagus karena sebelumnya mereka tahu gua jadi vendornya Berniaga untuk kerjain mobile apps nya mereka tawarin gua jadi toko bagus karena gue udah gak ada kontrak lanjutan kalau Berniaga ga dilanjut, gue di hire tapi kalau di Berniaga gue jadi vendor, kalau di Toko bagus, jadi gue diminta jadi employee lah. Ah, di situ gue awal-awal pengennya sih toko bagus, kebuah vendor aja deh. Jadi gue masih kerja hal lain. Sudah bilang juga kalau jadi karyawan, kira-kira minta gaji berapa? Gue nyebutin lah angka fantastis dan kira-kira gak bakalan lah toko bagus mau bayar. Saya katanya bilang, ya udah kita berani-berani gitu, besok bisa mulai kerja gak? Wah, salah aja <tosan> Terus, gue akhirnya nah, dari Toko Bagus, di situ sih gue belajar banyak. Walaupun gue sempat punya topengam sendiri, istilahnya <tosan> gue jadi si levelnya sendiri, tapi kan itu small company ya cuma isinya 5-7 developer. Di Toko Bagus, gue ketemu banyak orang, terus gue mulai benar-benar jadi spesialis yang individual kontributor, benar-benar fokus sama apa yang gue buat, sampai terakhir gue jadi IOS developer. Nah, dari situ ternyata gue diminta teman-teman untuk jadi technical manager untuk naik lagi ke level manajerial, gitu. Jadi nggak di IC lagi, karena waktu itu kita butuh uh, manager dan teman-teman fitur gue. Dan karena manager nggak lama jadi trainer Alex. Nah, dari situ situ Alex gua, uh, keluar 2 ribu lap awal gue ke join helpster Eh uh, ini lumayan menarik menurut gue makanya gue join ke situ dan di situ gue jadi chief karena kebetulan CTO-nya kebetulan juga si John dan dia waktu itu udah kayak fokus ada hal lain jadi dia butuh sambungan untuk uh, coaching sama monitoring di teknologinya di helpster nah, sekarang gue sekarang. Okay. Nah dari situ gue ditawarin lagi lagi di jalan sih padahal belum sempat satu tahun tuh dihabisin mau ditawarin lagi sama yang sekarang ini oh, namanya rakyat rakyat dan dia waktu itu mau bikin wajibnya e-commerce bidding dan gue lihat lah idenya nggak jauh-jauh dari yang pernah gue bikin jualnya lebih seru lagi aja, ada ada biddingnya ada live streamingnya dan di gue bisa kayak uh, apa explore new teknologi tentang live streaming gimana handle concurrent lebih gede ya, sekarang ada yang buat yang pulang ke sana dan say feeling guilty juga sih karena ber satu tahun sama teman-teman di Hubster tapi tuh bilang ya ini passion gue gitu <laughs> ya bukan di Hubster apa di Webnet bilang ya udah akhirnya gue di ya nah sebetulnya di Wobit itu walaupun gue juga uh, nggak biarin jadi video juga di Wobit tapi teman dia ini ternyata punya beberapa perusahaan dan ada beberapa itu startup yang company yang dia funding. Nah dari situ akhirnya kita kepikiran untuk coba lebih banyak startup lagi sih yang dipandung dan gue bantu juga di sisi itu. Nah akhirnya sampai detik ini gue masih yang perusahaan yang satu lagi malahan yang lebih banyak perusahaan. Bantu dia funding startup sama ngurusin uh, teknologinya sama atas teknologinya. Yang lowbeatnya closing karena pandemi. Gitu sih bos kayaknya. Oke, oke, jadi apa ya, uh, sekarang kerjaannya lebih, lebih high, apa namanya, layer, layer-nya lebih di atas lagi ya, bisa handle banyak uh, perusahaan startup yang di bawah itu ya? Iya sih, tapi kadang sampai bawah juga sih bro, kayak nah, ada yang kemarin yang baru start. iya kayak ada satu startup nih, dia baru maju, dia udah jalan, the holding tapi jalannya semua pakai SIS doang gitu kan, dan dia pengen gimana nih integrasi ini nih, biar bisa nyambung-nyambung, dia gak punya rangkaian sama sekali, cuma, dia ngerti cara pakai SIS-nya doang. Ya, akhirnya gua bantuin, ya gue dari bawah juga. Bantuin, integrasiin, dulu okay. nah, nunggu nah, dia ini... dapet developer gitu. Oh, Oke, okay. nah ini menarik nih. Jadi apakah startup teknologi itu harus punya uh, founder yang apa berlatar belakang teknologi atau uh, tidak? Ah, sebetulnya sih, kalau butuh nggak butuhnya harus lihat bisnis KDL. Let's say ya, gua founder, gua nggak ngerti tech, tapi gua ngerti cara pakai beberapa SAS, dan bisnis model gua saat ini bisa jalan tanpa harus develop anything. Cukup pakai SAS yang sudah ada dan sebenarnya SaaS ini ada berapa biji semuanya gua pakai dan ini bisa bantu dia jalan bisnis gua. Itu bisa sih tanpa perlu ada istilahnya orang yang berlejit ngoding untuk jalani startupnya itu juga bisa jalan sih hanya dengan berjalannya waktu Kan dia butuh customisasi sana-sini Yang mungkin dari produk S.A.A.S itu nggak bisa dia lakukan Akhirnya dia mulai pelan-pelan Akhirnya -pelan namanya developer Dan belum bisa dibilang Belum butuh CTO sih pada saat itu Dia cuma mungkin butuh beberapa developer Nah, kapan sih si startup ini butuh CTO? Apakah ketika pertama kali hiring kan tadi, yes. sebaiknya jangan hire yes, CTO dulu, nah. developer dulu gitu kan. Kapan? Kapan butuhnya? Kapan butuh CTO itu biasanya founder ngelihatnya gini. Setelah dia dapat developer, let's say ada developer 5, dia masih bisa handle kan. Mereka report to dia. Terus ada orang produk lagi nambah mungkin satu, terus ada orang UI UX, ada orang apa testing. Mungkin dia masih bisa handle lah, masih di bawah 10 si CEO-nya tapi begitu lebih dari 10, dan CEO-nya ternyata lagi fokus, mikirin bisnis, mikirin operation, karena dia nggak punya COO kali ya, mikirin gimana campaign, mikirin gimana marketing, mikirin gimana nih naikin uh, kualitas uh, feedback ke customer-nya, kayak customer service, dan lain-lain. Akhirnya kan ranah sini tuh, mereka jarang uh, sentuh lagi kan, atau jarang diajak komunikasi, jarang meeting, cuma dikasih uh, mungkin sekedar sedikit, luk what is uh, the uh, company goal dalam bulan ini apa dalam triwulan ini apa dalam semester ini akhirnya nggak ada yang bisa benar-benar bantu monitoring apa yang terjadi di departemen uh, teknologinya. Nah itu bisa jadi dia udah mulai sebetulnya dia butuh salah satu founder yang bisa mantau sisi teknologinya. Apalagi kalau dia sangat-sangat tergantung dengan tim teknologi ini sebetulnya kayak. Kalau uh, servernya nggak jalan atau produknya bermasalah bisnisnya dia bisa benar-benar hancur hancuran gitu. Nah itu mau nggak mau akhirnya dia harus consider sih untuk mungkin let's say cari CTO atau cari head of Karena kalau masih jalan baru startup, kalau CTO kan jadi co-founder sekalian uh, dia bisa ajak si CTO untuk uh, lu jadi CTO di sini, tapi Berarti gue gak bisa, leceh ya, gak bisa ngasih lu kompensasi sebesar yang orang-orang uh, lain di CTO di luar sana Mungkin gue kasih lu segini, tapi gue kasih lu share segini, jadi lu ada ownership atau apa Atau mungkin CTO-nya punya duit yang lumayan lah, dan dia bilang, ego eh, tertarik sama bisnis lu Gue juga mau deh jadi situ lu, gue naruh duit sekian Tapi nanti kita hitung-hitungan ya, dari manajerial gue boleh deh dapet jadi dulu, gua. Gua tetap jadi segini aja duit Karena isu cukup kok buat gue, tapi gue juga tetap naruh duit karena gue pengen punya share lebih Nah, ada hal-hal yang kayak gitu sih sebetulnya yang itu sebetulnya uh, tergantung uh, diskusi di si antara CEO sama CTO. Dan ada juga beberapa perusahaan yang gue lihat CEO-nya belum butuh nih CTO karena dia kayaknya belum butuh ada co-founder yang tech karena dia ngerti tech mungkin ya. Dia cuma butuh head of tech dulu deh yang bantuin paling nggak bantuin monitoring uh, timnya dia atau dia butuh VP tech ya tergantung sih nanti dari sisi sebesar apa kebutuhannya dia untuk bantu dia monitoring dari sisi uh, tim teknologinya sih. Hmm, jadi nggak apa si uh, si CTO ini juga nggak mesti harus jadi founder kan. Justru kalau yang jadi founder itu malah uh, menerima kompensasi uh, uang lebih sedikit dibandingkan uh, mungkin CTO yang uh, bukan founder gitu ya maksudnya. Iya, iya. Hmm. Karena kan CTO yang profesional hire itu Dikaji ya, full gitu ya Iya, yeah. six figure lah kalau di US <laughs> six, six figure, figure. <laughs> asik Oke <laughs> oke. Okay. Okay. Nah tadi kan sempat sempat ada sebut beberapa role ya Mulai dari Tech Lead ya, Tech Lead Terus ada uh, VP Engineering juga ada yeah. Ada CTO Boleh jelasin nggak, itu bedanya apa sih role-role itu? Engineering Manager, CTO Iya, yeah, Engineering uh. Manager, betul uh, Gua nggak tahu ya, ini kalau di kayaknya di beberapa perusahaan dia punya uh, definisi beda-beda ya kayak kayak kemarin gua ngobrol sama temen-temen di uh, android ada yang bilang di tempatnya dia lead nggak ada timnya mas dia ngelit secara teknologi oh jadi kayak ic tapi next level ya dia mas jadi dia nggak yang punya tim yang dia dia dia lead di bidang teknologi dia cuma secara uh, apa mungkin secara struktur organisasi dia dianggap orang yang ngerti teknologinya, gitu. Dan uh, dia punya kapabilitas untuk influence orang lain di tim untuk ngikutin teknologi yang dia suggest. Nah, ada lagi di tempat lain, eklit itu ya punya tim, punya orang yang dia manage, punya orang yang dia harus dikumpulkan, uh, gitu-gitulah. Uh, uh, tipikalnya mirip ke engineering manager, gitu kan. Right? Nah, kalau yang engineering manager, gua rasa sih kayaknya hampir sama semua ya. Di situ dia benar-benar people manager. Dia expert people manager. Bahkan ada beberapa perusahaan tuh kayak ada engineering manager level 1, level 2, level 3, dan masing-masing level ini dia punya definisinya masing-masing. Mungkin based on salary grade juga kali ya. Gua tahu juga. <laughs> Terus. Kalau tadi lagi yang VPI teknologi ada beberapa perusahaan yang memang nggak punya VPI jadi kayak CPO, uh, engineering manager tuh ada yang report itu ke CPO-nya karena CPO-nya dianggap kayak orang yang benar-benar mikirin strategik sama the holding about departemen teknologi gitu karena jadi chief-nya lah di bidang teknologi. Tapi ada juga gue lihat dari beberapa startup yang udah mumpuni yang udah gede dia bagi tuh jadi ada VP yang ngurusin day-to-day di sisi teknologi sama engineering-nya. Ada CPO yang, ya dia dapat report juga dari VP-nya tentang bagaimana timnya berjalan. Tapi dia juga punya tim yang mostly itu isinya orang IC yang fokus ke bidangnya masing-masing. Yang kayak jadi tim hacker untuk... Create another thing atau tim R&D lah gitu untuk create a new thing ya? di dalam perusahaan ya. ha. ha, ha, ha, ha hmm, gitu loh. Okay. Dan kayaknya setiap setiap oh, perusahaan okay. tergantung CTO nya sih gimana gimana ngebentuk struktur organisasinya. Even di beberapa hmm. perusahaan gue lihat CTO malah reportingnya harus ke CIO karena di atasnya masih ada CIO lagi. Yang di bawah CIO ada oh. ada, ada sih uh, science, shift data atau sih Apalagi hmm. gitu, beda-beda lagi. Oke. Okay. Ah, ah. Ya, kalau kalau apa penamaan itu hanya label kan, masing-masing punya punya apa namanya punya role beda-beda uh, mungkin ya. Iya iya. Dan mungkin kayak tiap-tiap perusahaan beda-beda juga sih. Betul. Tapi yang yang uh, yang mungkin cukup umum digunakan adalah yang ini ya, jalur dua ini kan, yang IC tadi individual contributor, yang ujungnya adalah uh, sebagian besar ujungnya CTO gitu ya. Terus ada yang manajerial, yang ujungnya mungkin uh, Dari uh, engineering manager Terus akhirnya ke VP engineering Ya, benar gak? Iya, iya Dan hmm. memang kalau yang Dari IC jalurnya Jadi CTO uh, Biasanya di sisi senior level Dia dikasih tanggung jawab Untuk uh, Mirip kayak VP lah kali ya. Dikasih tanggung jawab Yang dia juga harus influence orang Dia juga harus tahu gimana sebetulnya people managing karena di saat dia udah jadi CEO ada beberapa perusahaan yang expect CEO-nya ini juga ngerti how to people managing ngerti how to uh, making works the team belum lagi yang urusan-urusan ke finansial kayak nih gimana profit and loss timnya gitu-gitu lah uh, oke okay. banyak sekali ya ini ya apa bidang-bidangnya ya padahal kita baru bicarain di software development gitu ya Tapi hmm. jenjangnya juga sudah cukup banyak iya. Nah ngomongin soal CTO nih Ngomongin soal CTO hmm. Mungkin ada teman-teman uh, yang dengar gitu ya Tertarik nih, ah oh, saya cita-citanya pengen jadi CTO uh, Apa aja sih aspek-aspek yang perlu dikembangkan Selain kemampuan teknis untuk CTO? Iya, ada dari sisi soft skill sih sebetulnya ya uh, uh, Dan itu banyak juga sih dari sisi soft skill uh, Gue juga lagi tiba, -tiba nulis sih uh, ya kan kemarin. <laughs> Tentang ini dan menurut gua uh, ini juga termasuk hal yang penting juga selain uh, kemampuan coding atau arsitektur software kayak gitu-gitu ya. ya gue ya ba yakin banyaklah untuk hal-hal yang seperti itu udah dibahas ya di luar sana sama orang-orang yang lebih hebat lagi. Tapi menurut gua memang kemampuan seorang CTO untuk berkomunikasi, kemampuan orang CTO untuk uh, apa? Mengerti bisnis perusahaannya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 dan kalau perusahaannya itu memang sangat-sangat bergantung sama teknologi, akhirnya CPO ini orang yang pegang peranan penting sih sebetulnya di dalam perusahaan. Oke, okay. wah menarik ya. Nah, ngomongin apa uh, di luar kerjaan nih? Uh, punya hobi apa sih sekarang akhir -akhirnya? Hobi saat ini ya seneng naik naik gunung pakai motor trail. <laughs> Waduh, uh, eh, ya udah didalemin dari tahun berapa itu ya? Kayaknya dari masih di Helpster okay. gua 2018 dah. Wah seru sekali ya. Apa yang dilihat di gunung? Yang dilihat apa? -apa? <laughs> <laughs> apa, -apa? Pastinya pemandangan <laughs> ya. Eh, pernah sih di Timur di sana sering banyak Bidadari mandi, tapi gak ada juga sih, ngomong. <laughs> <Udah. laughs> yang pasti pemandangannya bagus. <laughs> ada air terjun. Aku lihat ya. Hmm. Terus pohon-pohon, udara segar karena. Ya, ya. Gua juga sempet yes. kena apa, eh, serangan jantung 2019, jadi kayaknya itu salah satu olahraga yang bisa gua, gimana gua bisa ngidup udara segar aja sih juara sekali. Dan gua cukup-cukup refresh sih, walaupun hmm. itu cuma gua bisa lakuin karena di, ya mohon izin sama istrinya agak susah. <laughs> jadi cuma bisa seminggu es eh, bulan sekali. Jadi selain itu ya cuma bisa nge motor ya aja di rumah, Sama keliling-keliling komplek. Kalau naik ke gunungnya, tinggal dikasih sebulan sekali, soalnya. Selama pandemi juga masih aktivitasnya masih dijalankan yang naik gunung ini. Nggak boleh sih kebetulan oh, ya. dari nah, kebetulan dari teman-teman yang satu geng suka naik ke atas gunung, ada beberapa orang yang anggota polisi, dan dia bilang nggak boleh dulu karena masalah pandemi. Jadi, untuk jaga prokes, kita diminta jangan ke atas gunung dulu, kecuali udah. Mungkin kayak kemarin mulai agak longgar dikit gitu dan habis. Kalau kayak di sini kayak PPKM kita nggak boleh sama sekali. Malah disarankan jangan karena kalau terjadi sesuatu takutnya nggak ada yang nolongin. Karena nggak ada yang naik ke atas gitu. Ya, ya. Oke. Okay. Uh, kalau ngomongin soal buku, suka baca buku nggak sih? Hmm, ya, ya. Termasuk suka baca buku sih. Termasuk suka ya. Buku terakhir yang dibaca yang mengubah mindset. Buku terakhir yang, yang dibaca mengubah mindset. Apa ya, kayaknya itu dah teknologi strategis sama outliers ya, bagus tapi belum selesai juga. Gitu. <laughs> boleh, sama sedikit, buku itu bercerita tentang apa? Kalau outliers itu kayaknya lebih ke uh, apa? Gimana sih kalau kita mau jadi sukses gitu, kayak gitu-gitu? Itu bukunya ditulis sama Malcolm uh, Blackwell, itu juga gua dapet info tentang buku ini dari... Uh, si Ben Ben Hoskin ex CTO nya bisa dulu sebelum aku dan di situ banyak ceritain kayak gimana sih untuk identify activity yang terjadi di tim kita terus gimana caranya bikin uh, loop feedback terus terusan tentang apa yang terjadi di tim kita sama gimana caranya kita bisa push the limit lah kita dan tim tim kita gimana caranya bisa uh, apa coba Uh, ngelakuin sampai ke limit yang kita bisa dimaksimalin terus-terusan gitu. jadi habis di review oh kita kayak gini nih nextnya gimana, nextnya kita harus coba sampai sini gitu. terus nanti setelah doing di activity lagi, kita lihat lagi uh, feedback loop-nya bagaimana terus push lagi nanti untuk um, kayak gitu sih kalau hmm. ya outlier outlier uh, ya outlier by uh, Malcolm uh, Blackwell. Kalau yang satu lagi tentang teknologi strategis itu, gue juga baru-baru baca sih belum selesai, baru di awal-awal. Itu kayaknya kayak banyak cerita tentang uh, how to X as a person di dalam tim teknologi. Terus kalau lu jadi CTO-nya atau jadi CIO-nya, lu gimana sih untuk nge sebuah strategi yang terbaik di dalam tim. Oh, menarik juga bukunya ya. Kalau buat teman-teman yang tertarik mau apa mencapai level C, -C level ya sebagai teknologis gitu mungkin bisa dicek bukunya ya kali ya ah, ah, ah, itu buku recommended kok buat para CTO kayaknya soalnya itu dibahas di uh, CTO Club Berlin oh, <laughs> itu dapat info okay. dari sana ya, wah iya, iya. Seru ya udah baca juga deh, gitu. hmm. <laughs> eh. Iya. Bapak, apa referensi yang bagus karena kan kadang-kadang ya kadang-kadang kan kadang-kadang ada orang yang Kecemplung ya, jadi CTO kecemplung gitu. Iya, yeah. <laughs> banyak juga kan? Tiba-tiba apa diajak temannya gitu kan, bikin startup. Tiba-tiba ya udah lu jadi CTO aja lah, lu yang paling jago teknologi gitu kan. Padahal uh, ilmunya mungkin belum nyampe gitu kan, dan akhirnya kita kaget uh. gitu. Kita harus ngapain juga gak tahu kan? Mungkin buku ini bisa jadi uh, bisa membantu kita juga, termasuk tadi apa tulisannya di medium ya. Nanti bisa kita share ya, linknya ya. Ya, ya, ya, ya Allah itu masih belum lengkap sih doain bisa oh. lengkap. Siap, siap. Sudah berapa part sekarang? Itu juga dari beberapa buku. Itu baru dua part, part tiga aja nih lagi lagi di, dibantu cek-cek nih Kalau okay. Bung Rizal mau bantu cek juga boleh <laughs> <laughs> Oke, <Okay>, siap-siap <laughs> Siap membantu siap membantu. <laughs> ya, jadi ya, apa artikelnya ya. keren Jadi memang teman-teman eh, harus baca ya Jadi, ya ditunggu aja lah ya Ya, itu kebetulan nih, Kayak dari beberapa buku yang aku baca Kayak The Manager Pet Terus Sit on the Table gitu kan Yang tertentu tentang seorang CIO Terus dari beberapa pengalaman sendiri, ya aku coba tulis di situ sih. Itu jadi kayak gaduh-gaduh sih sebetulnya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau ada teman-teman yang uh, tertarik atau pengen ngobrol, mungkin uh, enaknya lewat mana? Uh, Sosial media kah atau apa? Atau email? Kalau ini banyaknya sih teman-teman kayaknya pada daerah PM nanya ke LinkedIn sebetulnya. Kalau teman-teman profesional software engineer ya, aku lihatnya mereka sering DM aku via ya LinkedIn. Ya, dan aku coba jawab kalau bisa hari itu-hari itu paling kayak telat ya next day-nya lah Ada juga yang kadang-kadang ada ya Instagram, paling banyak, seringnya kayaknya mungkin ya Karena itu kayak profesional, sosial media kali ya Kalau lewat email juga boleh, tapi jarang sih lewat email, paling sering pada lewat LinkedIn ya Iya, berarti yang paling approachable lewat link aja ya Iya, iya saya sebetulnya yang tulisan kemarin hmm. itu juga karena lewat linkin kebanyakan yang nanya di situ aku terus bilang aja Jadi nanti aku bikin tulisan deh tak ceritain gimana, oh. <gimana jadi CTO oh ya udah okay, nanti okay, aku okay. tunggu gitu, e -e -e. gitu jadi oh banyak ya pertanyaan gimana cara jadi CTO gitu ya iya <gimana> terus <gimana> ada yang kayak mas aku nih pecemplung nih mas pecemplung gimana jadi temen-temenku sama aku bikin yang satu jago bisnis yang satu jago marketing nah mereka ngelihat aku bisa bikin webnya aku jadi CEO mas nah sekarang aku bingung timku udah lebih dari lima orang dan aku mulai pusing <laughs> ada juga <yang> kayak gitu <laughs> oh, yudah, ya ada pusingnya banyak ya lumayan banyak ya jadi akhirnya hmm, aku oke oke okay, okay. lumayan sih aku lihat di LinkedIn ada berapa ya, 11 ribuan kayaknya yang udah review tuh artikel jadi wah kayaknya banyak juga berarti <laughs> yang pengen jadi CEO ya <laughs> Juga, yang <laughs> juga ya <laughs> <laughs> eh, eh, gitu Oke deh kalau gitu terima kasih banyak um, Bro Rendra atas ceritanya dan uh, apa pengalamannya yang luar biasa uh, jaga kesehatan terus uh, salam juga untuk keluarga ya kritik dan saran bisa dilayangkan ke Riza Fahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram ditek.id dengan hashtag